Terus Perjuangnya Pasuk Ke Bola Kita nah, Gagai pahlawan bersamaan wajah hebat di padang itulah. Jago akapong hingga ke kedakopi, jasa mudik sanjung pemain diminati namamu. aja uh, Baik, orang panggil Fahmin cikmah Matanya sepik gelar ape Glemo sangat Ada hak jomkapi Iseropi dan Gulawe boleh sakit Kalau masuk tak beringat Jadi, atau penuh semangat kesukian. Satu sejarah yeah.